Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Hai guys Pada udang spesial Yang ingin tahu gimana cara aku membuatnya Simak terus videonya aku guys Dan Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya Oke okay, yang lama-lama check it out. Hai sobat Sebelumnya ini si udang udah aku bersihkan dan aku kotorannya, Kemudian diiris-iris sesuai selera ya guys Lakukan hingga selesai dan sisihkan Kemudian ambil bawang putih kemudian diiris-iris tipis seperti ini dikeprek juga bisa ya guys tapi aku memilih seperti ini Dan ambil cabai sesuai selera ya guys seperti ini dan iris serong Kemudian tiriskan, dan hasilnya seperti ini ya, guys. Ini aku memakai bumbu kare biar bumbunya nggak terlalu banyak. Dan ini parenya udah aku potong-potong, kemudian aku kasih garam, dibersihkan, dan hasilnya seperti ini, guys. Kemudian panaskan wajan, lalu ambil bawang putihnya, kemudian taruh di wajan ya, guys, dan ditumis hingga harum. Jika sudah harum masukkan cabenya hingga layu. Jika sudah layu seperti ini guys tambahkan bumbu kari yang sudah jadi tadi cukup satu sendok saja karena ini sudah ada asinnya jadi ngasih garam sama fixin sedikit saja dan tambahkan udangnya hingga kemerah-merahan. Jika sudah terasa harum masukkan pari yang sudah dicuci bersih tadi kemudian diaduk-aduk hingga layu dan matang lakukan hingga sudah matang ya guys ya dan jika sudah terasa enak dan mantap sekali kita matikan kompor kemudian ambil piring dan sajikan Pare udang spesial ala ani Channel. Oke okay guys, dan hasilnya seperti ini. Ayo kita review gimana rasanya, pasti enak banget dong. Yuk, gimana cara aku mau makan guys? Simak terus ya guys. Oke, okay, dong hey Guys, penampakannya dan saya aku makan dengan piring uh, Hello Kitty yang cantik dan imut. Bismillahirrahmanirrahim mulutnya aja ya guys yang kelihatan ya aduh pedes banget rasanya hmm. enak banget Jor. hmm, gue hmm. coba lah enak banget wah ini bisa nambah aku guys bisa bisa bisa bisa nambah ini rasanya enak banget. Kalau punya mbahnya tuh bumbu itu kecap asin sama itu daun kari. Kalau punya aku kasih cabai, tambah cabai. jadi coba ini guys hmm, rasanya nendang banget bukan mentang kamu loh <laughs> aduh mantap hmm, cipu banget Sampai jumpa <laughs> Yes, aku sudah selesai makan And terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan pencet dan loncengnya And bye, -bye. Oh iya, yeah. tunggu videonya aku selanjutnya guys And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye